Yurid, ya. Bet uh, apakah betul ya bahwa di antara kebiasaan setan itu berusaha untuk merusaknya konsentrasi kita dalam belajar, ya. uh, merusak perkumpulan kita. Ma' yurid, yurid kita Apakah, apakah setan menginginkan kita itu untuk betul-betul fokus belajar tidak ain. tempat yang paling sering didatangi oleh setan itu dimana Apakah di masjid atau di tempat-tempat rekreasi film masjid justru setan datang banyak ke masjid? Ya adkhul ila al-masjid urid yusalli aw yaqra Quran aw kaza aw yahdhar dars yati ash-shaytan. Ketika ada seseorang yang memasuki masjid misalkan untuk membaca Al-Qur'an atau untuk salat atau untuk menghadiri majelis ilmu, dia tidak akan dibiarkan oleh setan. Setan pasti akan mendatangi. Lam yu'mar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi an yastazida min shay' illa min قال الله سبحانه وتعالى وقل ربي زدني في حديث أن المؤذن إذا أذن الشيطان ماذا يفر ويتخلل بين الصفوف حديث كثيرة وردت أن الشيطان يأتي إلى المسجد نعم banyak sekali hadis-hadis dari baginda nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa setan mendatangi masjid diantaranya adalah hadis nabi shallallahu alaihi wasallam yang menerangkan apabila seorang muadzin mau memandangkan adzan setan itu akan lari dari mana dari masjid hadis yang lain baginda nabi shallallahu alaihi wasallam juga pernah menjelaskan bahwa ketika seseorang semuanya sudah berdiri rapat soft untuk melaksanakan salat setan itu datang di sela-sela para jamaah yang sedang melaksanakan salat hadis-hadis ini menerangkan bahwasanya ada setan di dalam Masjid. di tempat-tempat uh, rusak ya, setan di tidak bersemangat untuk mendatangi tempat-tempat tersebut tidak menyesatkan mereka karena memang tidak karena mereka datang ke situ karena dalam posisi mereka menyesatkan diri mereka sendiri. Akan tetapi di dalam masjid dia akan berusaha. Ini orang mau ikhlas. Ini orang mau beribadah kepada Allah. Ini harus dipalingkan dari beribadah kepada Allah. Gitu. Nah.